Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Widya Kitchen. Di video kali ini, aku pengen membagikan resep bikin onde-onde ketawa. Ini enak banget, meskipun cuma pakai satu telur, lembut di dalam, garing di luar. Ini manisnya juga pas. Pokoknya, ini resep wajib banget buat kalian coba. Bismillahirrahmanirrahim, yuk mari kita buat. Pertama-tama kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram gula halus. Kemudian mentega ini ada 50 gram, bisa dicairkan kalau aku enggak ya, teman-teman. Setengah sendok teh baking powder, sejumput vanili, satu butir telur, ini suhu ruang. Kemudian pakai wijen, wijennya ini sebenarnya nggak perlu disangrai karena nanti kita juga mau goreng. Tapi aku punyanya wijen sangrai, jadi aku pakai. Pertama-tama kita pecahkan satu butir telur, masukkan gula halus, baking powder dan vanili. kita aduk sampai rata sampai gulanya larut pastikan gulanya nggak ada yang mengerimnya ya teman-teman nah, lihat teksturnya sampai seperti ini kemudian kita masukkan tepung teliku ini aku pakai yang protein sedang dari segitiga biru masukkan juga mentega kita aduk pakai spatula dulu sampai tercampur. Ini nanti lama-lama agak berat ya, teman-teman. Jadi kita bisa pakai tangan juga diuleni gitu. Oh ya buat teman-teman yang mau request dibikinkan apa, tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah seperti ini agak susah kalau pakai spatula, jadi kita pakai tangan. Uleni terus sampai benar-benar kalis. Ini wangi mentega banget, ya? Gurih banget kemudian kita bulat-bulatkan kita bentuk bagi beberapa adonan kalau aku jadi 10 ya biar agak gede-gede gitu teman-teman lakukan sampai adonan habis kemudian kita celupkan ke air sebentar dan kita lumuri sama wijen seperti yang tadi aku bilang wijennya gak perlu disangrai cuman kalau aku ini pakai wijen sangrai karena yang ada itu di rumah jadi aku pakai aja nah kemudian kita gunting pastikan guntingnya juga bersih ya seperti ini jangan terlalu dalam, mengguntingnya nanti malah patah atau retak gitu, pecah Memang cukup separuh, kemudian kita masukkan ke dalam minyak ini jangan terlalu panas minyaknya kita langsung masukkan biar nanti matangnya merata kita goreng di api cenderung kecil aja ya teman-teman Goreng sampai kecoklatan, kemudian angkat. Tiriskan dulu minyaknya. Ini teksturnya benar-benar garing, tapi di dalamnya tuh lembut gitu, teman-teman. Enak banget pokoknya. Ini alhamdulillah cantik, kan? Bener-bener bisa bikin kita ketawa. Ayo buat teman-teman, jangan ragu ya untuk dicoba, bisa juga untuk ide cemilan, ide jualan teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.